Jangan lupa like, subscribe Di channel Fajar Dupel ketek oke sei dengan Waktu bos, bumbu boba, Oh, oh, batuk itu bos <-tuh> mulai yang piti aku capitan melasan sing nyolong siju naga nih bosku kita uh, mau bercerita sedikit bosku uh, pagi ini bosku uh, saya datang di lokasi uh, mau orientasi mau mengangkat bubunaga bosku setelah saya datang lalu turun ke sungai saya cross-check karena kemari enggak ada. Ternyata buku saya itu gunakannya hilang, bosku. Mungkin ada orang yang suka lah, enggak apa-apa. Jadi kita sampai di sini sebelumnya, saya mohon maaf apabila kata-kata saya ini kurang baik atau kurang gimana-gimana. Saya mohon maaf karena saya sendiri sebetulnya nggak mau berbicara seperti ini, cuman ini untuk pembelajaran lah buat teman-teman kita yang memasang alat perangkap bubunaga di sungai, intinya harus hati-hati dan ya sering di itulah pokoknya sering dipantau kali ada orang lain yang ingin memiliki Barang yang bukan haknya Jadi itu aja Dan saya berharap Mudah-mudahan uh, bagi yang uh, Mereka yang meng, uh, sudah mengambil Bukunaga saya Agar uh, kedepannya Bisa sadar Dan nggak mau mengulangi perbuatan kembali Soalnya mengambil Barang yang bukan miliknya itu enggak baik uh, Nanti dirinya Dan keluarganya lah Jadi palahan olok olokan kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan sih enggak jadi soal. Kalau ketahuan ingatnya seperti itulah. Jadi eh, please jangan sampai mengulangi perbuatan kembali. Cukup eh, bubungan kayak saya yang diambil, tapi buku ke teman-teman yang lain jangan sampai diambil ya. Sampai di sini ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.